Buset bu boss lagi pagi posting beginian Wah kayak ada kecil banget Bang. Kayak kok malah begini Liatan guys Gapasih lihat liat Mana mana mana Nih lihat nih masa bu boss posting beginian Lagi pagi kan ga berbukal banget gitu deh Bener juga sih, ini sih udah terlalu enggak terkembang Iya hmm. iya bener bener bener aduh Bos. Tuh kan bener apa yang gue bilang? Masa posenya bubos kayak begini? Karena kecil kan? Begini modelnya Begini modelnya Oh bubos kayak gitu eh, sempurna. Eh, sempurna. Oh ya Ton Iya Bu Siapkan laporan penjualan tahun kemarin uh, Semua anak cabang kita ya Yang di luar negeri juga Jangan lupa Amerika, London, terus uh, Jangan lupa Korea Selatan juga Ya Ton ba Baik Bu Baik Oh ya Ton? Iya Bu! laporannya selesai hari ini ya PAK Ya, ya, iya kota Aku ini Oke Hiji loro